Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Terima kasih atas dukungan kalian yang selalu mendukung gua Untuk berkarya bosku ya Oke kita mulai permainannya, semoga Kita dikasih yang terbaik hari ini dari si Neng Inches ya. Karena kita bawa modal hangat tipis ya bosku ya Modalnya sangat-sangat receh Kita pakai model receh untuk mendapatkan slot gacor hari ini Yaitu Starlight -like Princess Oke okay, modal 42.000 kita lihat dapat berapa hari ini bosku ya Apakah kita rungkat ataukah kita cuang Kita lihat saja bosku Mantap dikasih pecah di luar ya Dan dikasih petirnya 3 kali 50 perak alias 150 perak Janjuk matanya picak Oke okay. lu selama-lama lagi bosku Wih mantap sudah memang Kalian tahu main website ini di mana ini websitenya yang sangat gacor yang gue mainin ya bosku ya. langsung aja ke kolom komentar gue, gue taruh link untuk main di website ini ya bosku. Jadi kalau nggak ada linknya di situ kalian bisa aja ketik di Google ya bosku ya. langsung seperti apa yang tertulis di kolom komentar atau ke tentang channel gue di sana gue taruh link lengkapnya bosku, ya. link yang sangat lengkap ada di tentang channel bosku, ya. ada link untuk daftar di website ini ada juga untuk cek RTP, ada juga untuk ke komunitas grup WA gue, Boski. Grup WA itu kita berbagi pola-pola gacor, ya, pola-pola yang sangat gacor yang sudah kita praktekin. Hampir setiap hari kita coba praktekin pola-pola baru, pola-pola yang diberikan oleh para subscriber dan teman-teman gue yang pada asik nyelot setiap hari, Boski. Kita juga bisa sharing-sharing ya bosku ya mengenai permasalahan gimana supaya gacor bosku jam-jam gacornya atau trik-trik RTP RTP terbarunya ya bosku ya yang mana yang paling valid yang paling akurat kita bisa bandingkan aja dengan website yang sebelah atau yang lainnya bosku ya pokoknya yang gua tahu website yang gue mainin ini sangat gacor bosku ya RTP nya sangat akurat sekali sangat valid bosku dan kali ini gua main di RTP 75% di Starlight Princess ya bosku ya 75 soalnya tadi gua cek di 72 Dan gua depo dulu sekitar jadi sekarang udah 75 persen bosku Pasti sudah naik ini Tinggal tunggu momennya aja Biasanya di 87 persen atau di 85 Sudah terlihat pecah-pecahnya banyaknya bosku Tapi kalau misalnya 75 Seperti ini masih standar-standar ya aja Tapi untuk disedot habisnya masih wuih dapat kita bosku mantap kalau di rtp 75% itu ya kemungkinan kalahnya win rate nya sedikit ya bosku ya jadi sudah lumayan bagus buat kita entry masuk ke room ini ya bosku ya. kita masuk ke room starlight Princess ini kalau sudah 75% sudah bagus lah sudah cocok tapi lebih bagus lagi kalau di rtp nya sedang 80% ke atas bosku ya sedang tinggi bisa aja langsung kalian gaskan bosku auto depo ya bosku langsung pasti auto cuan hmm. oke okay, tambahin lagi pecahnya kuningnya pasti pecah yoi pasti dong pecah bintangnya biru nggak dikasih tapi sudah dapat 7 perkalian kita ya bosku aduh saya enggak konek itu nah ini tambahin petirnya nces ayo kali 20 nya keluarin hmm kali tiga doang 2.500 nah gak apa, apa lah ya bosku ya namanya juga gratisan dapat sedikit juga sudah alhamdulillah ya bosku ya daripada gak dapat sama sekali atau kalian daripada kalian beli dan boncos ya bosku tidak balik modal boncos yang ada rungkat bosku jadi kita cari gratis-gratisan dulu namanya modal receh kita cari gratisan aja ya Jangan tergiur oleh hawa nafsu, ya, Bosku. Jangan tergiur sama kemenangan besar. Kemenangan besar hanya kita beroleh karena keberuntungan kita, Bosku. Tidak ada yang bisa menebak dengan pasti kita bakal menang besar atau enggak. Tapi kalau <coughs> feeling kita kuat, pasti kita biasanya dapat, Bosku. Feeling kita harus sangat-sangat kuat. Feeling kita harus benar-benar yakin kita harus percaya kepada diri sendiri ya percaya diri harus tinggi aduh tinggal 32 ribu kita bosku tapi kita masih percaya bahwa Neng Inches akan segera naik roket untuk melambung tinggi dan melampauinya ya bosku oke hatinya juga dong hatinya dua lagi aduh enggak dapet dia Oke kuningnya ikut hijau Tosca hijau toska atau hijau biasa atau hati terserahlah yang mana aja. Hmm merahnya kuning. Oke pecah. Petir angkat Inches. Uh hatinya bertebaran hati abang Ches. Oke mantap. Mana lagi yang pecah nih? oke okay, gaskin bosku gaskin nah kali 12 connect mantap lumayan daripada lumayan ya bosku ya. sudah mulai tanda-tandanya tuh ya anda semua bisa lihat sendiri ya kalian bisa lihat sendiri kalau sudah naik itu pecah-pecahnya lebih sering ya bosku ya. intensitas untuk pecahnya lebih sering pasti kalau misalnya sudah RTP sudah mulai naik mulai tinggi keliatan pecah-pecahnya pasti lebih sering bosku oke kita coba di apa turbo 30 lagi bosku sepertinya kurang mau di turbo ini ya mungkin di quick soalnya tadi banyak pecah di quick ya bosku hmm Oke, okay. mantap. Bulannya connect juga. Hmm, oke, okay, hati merah, tapi pinknya gak connect lagi. Nice, nice, nice, nice. Aduh, kita coba base spin aja kali ya Kita matiin lewati layarnya. Kita base spin 20 ribu aja ya bosku. Kita langsung all in, gaskan. Tinggal 2000 perak. Gak apa-apa soalnya RTP-nya udah mulai tinggi bosku. Jadi kita langsung gasken base spin aja ya. Kita lihat dapat berapa bosku. Hmm, mantap kan? Mantap lah, masang gak mantap neng inches. Oh. Okay, hati merah, Ih, birunya biru bintang, bintang biru mantap, kelimpat 2000 perak lumayan daripada lumayan ya bosku oke, okay, bulannya nice bintangnya konek juga bulan bintang konek bosku, hati merahnya juga koneknya pecah oke, okay, biru sama hijau toskanya juga pecah bosku, tambahin lagi kali dua, hijaunya masih pecah lagi bosku Gila, lumayan banget ya Lumayan banget Tuh, 13 ribu. Sensasional bosku ya belas ribu aja udah sensasional ya Gila Gokil, gokil Oh, uh, kali 2, lima Konek bosku Pecah lagi, tambahin lagi pecahnya Biar tambah banyak Ditambahin lagi perkaliannya dua lagi bosku, 37 perkaliannya Kita dapat ya bosku ya semoga aja ya, ya kita dapat pecah banyak jadi supaya mantap sekali perkaliannya uh ini dia yang ditunggu-tunggu mataharinya pecah bosku dan ditambahin lagi perkaliannya bosku ini otomatis nih auto sensasional ini pasti ini 37 40, 45. uh 100.000 bosku gasken pokoknya dapat segini aja udah Dua kali lipat dari Mau modal ya bosku ya, Jadi kita langsung gasken aja e by spin Kita langsung WD aja di sini ya bosku ya Tuh dapat sensasional lagi tuh Jangan sampai kepotong lagi Ini masih dikasih lagi Mantap Oke ya pasti habis ini kita WD ya bosku ya Jangan tergoda Untuk nambah lagi bosku ya Kita WD aja ini uh, Kali 53 bosku Ditambahin lagi Aduh gak connect. Jangan lupa di like-like serta komen serta subscribe juga ya bosku ya kalau kalian mau ingin subscribe tapi yang penting komen dan like aja sih ya bosku ya. Di komen dan di like ya bosku support terus channel gue ini supaya terus berkembang ya bosku ya. Oke gue WD dulu, gue pamit, jumpa lagi di konten selanjutnya, see you guys semuanya, bye bye.